Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Rafa Televisi? Saat ini saya sedang berada di ruang dekanat lantai 2 Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Tepatnya pada Kamis 13 April 2023 sedang dilaksanakannya kegiatan Rutso SPI Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Berikut liputannya. Satuan Pengawasan Internal atau SPI Uwin Narenfatah Palembang mengadakan roadshow ke Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada Kamis, 13 April 2023. Pertemuan ini dibuka langsung oleh Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, yang turut dihadiri oleh setiap kepala program studi. Fahrudin Magister Komunikasi selaku pengawas dari tim SPI menjelaskan beberapa poin pokok pembahasan. Pada kesempatan ini, tim SPI mempromosikan aplikasi e-pengawasan sebagai penunjang pengawasan berbasis IT. Roadshow ini berlangsung komunikatif dengan penyampaian aspirasi oleh pihak fakultas dakwah dan komunikasi yang ditanggapi langsung oleh tim SPI. Uh, hari ini uh, kami melaksanakan rusuk, uh, ada ada tiga hal penting ya. Yang pertama, rusuh kami ini, yaitu tadi, melakukan eh, apa memastikan bahwa surat edaran rektor yang dikeluarkan oleh rektor pada tahun 2023 di bulan Januari yang lalu, surat edaran nomor B2, eh, B12 tentang penertiban eh, pemungutan biaya akademik dan akademik di lingkungan Universitas Palembang ini, eh, bisa difahami. Oleh semua fakultas dan unit yang ada di lingkungan rumah, lebaran bang, dengan e, seluruh kebijakannya yang ada di surat edaran itu bisa berjalan e, dengan baik dan dilaksanakan baik oleh fakultas dan unit. E, kami harus memastikan itu agar nanti fakultas dan unit yang terkait langsung dengan surat edaran itu tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran atau melanggar kebijakan yang dituangkan oleh pimpinan uh, melalui surat edaran itu. Uh, salah satu uh, hal yang penting juga dari tujuan rusuh itu, kami ditugaskan oleh rektor, oleh pimpinan untuk uh, menerima masukan ya, menerima masukan, saran, ide, apapun itu kritik ya, untuk uh, tujuannya perbaikan ya, perbaikan dan uh, pendampingan agar uh, apa? visi, misi, terus uh, tujuan uh, Wina dan Pata Palembang ini, tata kelola Wina dan Pata Palembang ini lebih baik. Artinya dengan menyerap uh, lebih banyak informasi, masukan, saran dari semua uh, fakultas ini, kami uh, punya data bahwa ini yang akan kami lakukan untuk perbaikan. Jadi hari ini adalah jadwal kedatangan atau sosialisasi dari tim SPI apa itu SPI? SPI adalah satuan pengawas internal dari Uin dan Batah Palembang. Jadi satu tim sebenarnya banyak lebih banyak sih timnya itu. Tapi hari ini yang datang ke Fakultas Daun Komunikasi ada lima orang ya. Nah, dan dalam kesempatan kali ini kita diberi arahan, disampaikan di dalam kegiatan ini mengenalkan kepada kita atau menjelaskan tentang bagaimana menggunakan e pengawasan namanya jadi e pengawasan i i ya. e pengawasan itu adalah sistem pengawasan internal dari UIN Darul Palembang kepada unit-unit pada fakultas yang ada di UIN ini melalui aplikasi ya melalui aplikasi. Nah banyak hal yang kita diskusikan di sini terkait dengan uh, temuan audit BPK misalnya termasuk uh, kebijakan-kebijakan, edaran rektor yang sudah disampaikan ke fakultas apakah sudah dilaksanakan atau belum. Itu nanti akan dilakukan secara sistem, secara tersistem melalui i pengawasan tadi. Demikian liputan pada hari ini. Saya Adel Faradil Ananda selaku reporter dan kru yang bertugas melaporkan untuk rapat televisi.